Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini Sudah memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe Like dan ya udah ngeser-ngeser semua video-video kita ya Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini Akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki Sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat semuanya berantakan hari ini ya Keluarga berantakan, silaturahmi berantakan, pekerjaan berantakan Banyak banget ya efek negatif dari aplikasi pinjol hari ini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 Hari ini kita pengen ngasih tahu bagaimana cara aman gagal bayar di semua aplikasi pinjaman uang online. Tuh, ini kok bisa, bang? Kok bisa aman nih, bang? Yang lain kok bisa aman nih? Bagaimana caranya agar kita merasa aman dan nyaman ketika gagal bayar pinjol? Ini beneran bisa nggak ya? Beneran berhasil nggak nih? Nah, kita akan kupas tuntas pada video kali ini. Oke, baik. Hari ini permasalahan aplikasi pinjol akan terasa semakin berat ketika kalian terus memikirkan sesuatu yang hari ini kalian pun tidak mampu. Dan hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang sudah merasa kesusahan karena memang terjebak lebih dari beberapa aplikasi pinjol. Kalau masih hanya satu atau dua mungkin ya masih bisa diatasi dengan cara-cara yang mungkin sebenarnya salah dengan cara gali lubang tutup lubang. Atau mungkin dengan cara meminjam lagi dengan orang lain sehingga kita bisa hanya menutupkan biaya perpanjangan ataupun mungkin pelunasan atau penyicilan Nah hari ini terasa semakin berat ketika kita sudah uh, gagal bayar di 4, 5, 6, 7 aplikasi pinjol Dengan total yang lumayan besar ada yang sampai dengan 20 juta 30 juta ya dan akhirnya hari ini sedang panik ya Panik untuk mencari pinjaman ke sana dan kemari. Panik untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dan masih sedang panik untuk gali lubang tutup lubang lagi. Baik hari ini kita akan kasih tipsnya. Bagaimana cara aman gagal bayar pinjaman uang online. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menyiapkan mental kalian sendiri. Bagaimana Bang cara menyiapkan mental? Untuk apa mental ini dipersiapkan ketika berhadapan dengan yang namanya debt collection dari aplikasi pinjol. Mental kalian harus bisa menjadi mental yang super power ya. Di samping untuk bisa menghadapi permasalahan pinjol ya kalian harus bisa menghadapi permasalahan kehidupan yang lain ya kan? Dan khusus untuk di aplikasi pinjol ini, ketika mental kalian tidak terbentuk dengan baik dan kalian masih membuang energi hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi, maka kalian akan merasa tersiksa, ya, akan merasa pergerakan kalian semakin sempit. Padahal, ketika kalian bisa mengatur semua cara mereka menagih ini dengan... Tidak memikirkan apapun hari ini yang tidak menyangkut langsung kepada pribadi kalian Maka ini akan berjalan dan selesai begitu saja Jadi apa yang harus dipersiapkan hari ini adalah mental Dan yang kedua adalah cara kita berpikir Cara kita menanggapi semua masalah yang hari ini sedang kita hadapi Masalah hutang di aplikasi pinjol ini tidak besar Kenapa tidak besar bang? Hari ini hutang aku udah 20-30 juta Itu Terlihat besar, terpikir menjadi besar karena kalian terus memikirkan hal tersebut. Dan kalian tidak melakukan banyak perubahan. Hari ini hanya berpikir keras bagaimana cara bayarnya. Tapi tidak berpikir keras bagaimana cara menambah penghasilannya. Nah disitulah kesalahan kita hari ini. Coba uh, energi yang kita habiskan tadi tentang mikirkan debt collector. Tentang ketakutan kalau didatangin ke kantor. ya, Diganti dengan cara kita memikirkan bagaimana menambah penghasilan hari ini, misalnya jualan es lilin di rumah, ya kan memang nilainya nggak seberapa seribu seribu seribu, tapi ketika dikumpul-kumpul itu bisa menyelesaikan satu masalah. Misalnya dengan cara ya apa sajalah hari ini yang halalan taibah yang mungkin bisa menambah penghasilan kalian lalu bangkit dari keterpurukan perekonomian hari ini. Nah itu dua hal, yang pertama mental, yang kedua cara kita berpikir. Cara kita menanggapi masalah masalah yang besar sekalipun masih bisa kita cari solusi yang terbaik apalagi hanya cuman masalah pinjol ini masalah pinjol ini tidak besar dan jangan diperbesar itu yang kedua dan yang ketiga apalagi bang yang harus kita ketahui hari ini hari ini banyak yang ketakutan tentang kedatangan debt collector nggak tahu alasannya apa ada yang takut kalau orang tuanya tahu ada yang takut kalau tetangga dan teman-temannya tahu kalau mereka hari ini sedang punya hutang. Padahal ketika kalian bisa merubah mindset itu Merubah tentang ketakutan kalian ini menjadi sumber energi yang baru Maka kita bisa melewati satu persatu permasalahan ini Terkait tentang takut dengan orang tua, takut dengan teman, relasi tempat kantor ini segala macam Ya kalian tinggal jujur saja Atau mungkin kalian bisa ya berkomunikasi dengan baik Atau mungkin curhat-curhatan ya ini khususnya untuk yang cewek-cewek ya Biasanya kalau sudah pusing tuh dia punya teman dekat buat mencurahkan isi hatinya. Jadi setidaknya nanti itu bisa menjadi backup kalian. Nanti orang-orang yang di sekeliling kalian, teman-teman dekat kalian itu bisa membantu meringankan beban mental kita hari ini. Hari ini banyak orang yang masih tertutup dengan masalah pribadinya. Sehingga itu akan memberatkan dirinya sendiri. Tapi kalau seandainya dia mau berbagi cerita ya jangan mengharapkan bantuan finansial seperti bantuan uang. Itu ya karena hari ini semua orang juga punya masalah pribadinya masing-masing Kita nggak minta bantuan uang atau finansialnya Yang penting kalian bisa bercerita mengeluarkan keluh kesah ya Maka hal itu akan bisa meringankan ya Sedikit beban mental kita terkait tentang masalah teror dari debt collection aplikasi pinjol Ya kalau memang mereka mau datang silahkan datang Pintu rumah kita terbuka lebar selama mereka datang dengan baik sopan dan santun Kalian wajib kooperatif pesan ini bolak-balik sudah aku sampaikan ya tidak ada masalah silahkan datang Silahkan berkomunikasi baik, dengan baik dan jelaskan situasi dan kondisi kita hari ini memang benar-benar belum mampu Banyak dari teman-teman kita yang sudah punya pengalaman ketemu langsung dengan debt collector Lapangan dari beberapa aplikasi produk-produk pembiayaan itu katanya jauh lebih enak bang Jauh lebih enteng ketika kita harus menafsirkan pesan-pesan WA yang terus dikirimkan oleh pihak debt collection Ketika ketemu langsung semuanya bisa mencair Hari ini ya memang cara kerja mereka itu seperti itu Mereka akan mengirimkan pesan-pesan seram Untuk orang-orang yang mungkin belum terbiasa menghadapi masalah seperti ini sudah pasti tentunya akan panik dan stres berat Gak nafsu lagi buat ngapa-ngapain jadi cobalah untuk menambah ilmu pengetahuan, berkomunikasi dengan orang di sekeliling kalian ya. Mudah-mudahan nanti cara-cara tersebut mampu meringankan sedikit beban mental kalian tersebut. Oke okay, ya, apabila kalian bisa melakukan tiga hal yang tadi kita jelaskan, maka insya Allah permasalahan hutang di aplikasi pinjol ini akan segera bisa teratasi. Ketika kita bisa menanggapinya dengan tidak gerusak-gerusuk, dengan tidak gali lobang tutup lobang. Hari ini banyak yang masih mempertahankan harga diri katanya seperti itu. Karena takut malu disebar data sama aplikasi pinjol. Gak ada masalah. Yang hari ini sudah pernah disebar data itu bukan hanya kalian saja. Ada ribuan orang hari ini yang sudah melewati permasalahan tersebut dan hari ini bisa bangkit kembali. Bisa mengupgrade perekonomian keluarganya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Lantas kenapa kita tidak?